Sama sore menjelang malam, Rosis. Di sini saya akan share sedikit tentang cara mengetahui pin di motor GSX. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi tidak apa kan kalau saya share sedikit. Oke. Okay. Nah, di sini misalkan teman-teman mau ganti pin standar. Untuk motor GSX Tapi pinnya dilupa Atau tidak diingat lagi Berapa pinnya nah, Sini saya akan share Tentang cara mengetahui Pin di motor GSX Tapi sebelumnya Kuncinya harus Dekat ya dengan motor Oke Bagaimana caranya Kita belajar sama-sama Yang pertama Tombol keyless-nya kita pencet Ah, itu ada warna biru mati ah ini dilepas pas sudah menyala 2 kali lampunya dilepas nanti dia akan reset sendiri 1 1,2,3,4 berarti pin pertamanya 4 pin yang kedua lagi 1,2,3,4,5,6 pin kedua 6 berarti 4,6 baru pin ketiga berapa 1,2 pin ketiga 2 Empat, enam, dua, satu. Oke, okay. bisa dipahami atau saya mau ulang lagi ya? Tapi kunci kelesnya harus dekat dengan motor ya. Ini kelesnya kita pencet. Kalau sudah menyala, lampu satu dilepas, kurang nanti ditunggu pinnya berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat Pin pertama empat Pin kedua Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Empat, enam Satu, dua Pin ketiga, dua Empat, enam, dua Satu Ya, jadi Pin dari motor GSX ini Empat, enam, dua, satu nah kalau ada misalnya tidak diminta-minta remote-nya hilang bagaimana caranya untuk dihidupkan motor sementara stangnya terkunci stangnya terkunci ah remote hilang bagaimana caranya kita masukkan pin yang sudah kita kita ketahui tadi oke lanjut ini misalnya Remote-nya hilang, eh, motor terkunci stangnya. Ya, bagaimana caranya? Kan teman-teman sudah tahu pin standarnya. Jadi caranya begini, balik cium sini, cepat kelihatan. Keyless-nya okay, kita tekan lama, tiga kali ya. Lihat, lampu itu lepas kita tekan lagi kita lepas kita tekan lagi sampai tiga kali ya teman-teman ya dilepas nanti ada kode lampunya untuk mengusukkan pin yang pertama nah satu tadi kan satu dua tiga empat nah reset lampunya menyala dua kali pin kedua satu, dua, tiga, empat, lima, enam Reset Lampunya menyala tiga kali Berarti masukkan pin ketiga Satu, dua Reset Lampunya menyala empat kali Satu Nanti dia kalau sudah terreset Speedonya akan menyala oke, okay, sudah terbuka, jadi kita bisa buka jadi bisa dihidupkan tanpa menggunakan remote yang penting teman-teman sudah tahu pin standarnya dari motor masing-masing oke, okay? bisa didengar oke okay? oke okay? semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya motor g dan bisa diterapkan sendiri di rumah, oke okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.